Yang dulu pernah ada Kini sirna bersama bayangmu Kau lepaskan tanganku Saat diriku mulai meraihmu Rasa sesal dan bersalah Yang kini ku rasa Kan, takkan mampu memanggilmu kembali, adakah ini pada diriku? Kau tinggalkan aku sendiri.